Selamat datang di pertemuan minggu ke-14 ya. Topik kita hari ini adalah tentang mempublikasikan game Anda. Oke. Okay. Jadi target saya di materi hari ini adalah saya ingin menunjukkan bagaimana sih ya, penampakan begitu ya. Google Play Store ataupun App Store ya, apabila Anda ingin mempublikasikan game Anda ya. Jadi, <tuh> harapan saya nanti Anda bisa create account di developer Google Developer Account ataupun App Store Account, kemudian Anda bisa mempublikasikan game buatan Anda sendiri, oke? Okay? Itu harapan saya. Nah, hal pertama yang perlu Anda pahami dulu sebelum benar-benar melakukan publikasi app ke platform tadi, pertama-tama Anda harus memastikan deployment platform yang Anda pilih di Unity itu sudah sesuai. Jadi misalkan Anda ingin publish ke Android, pastikan, Platformnya sudah dipindahkan ke Android. Demikian juga, jika Anda ingin mempublikasikan ke iOS, maka pastikan platform yang Anda tuju adalah iOS. Oke, okay. kemudian pastikan juga scene yang ingin dibuild itu sudah tercantum di bagian ini. Kemudian, um, ya, uh, dialog ini bisa Anda akses melalui menu File Build Setting. Oke, okay. nah. Kemudian yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah di bagian project settings player, oke. Okay. Di situ Anda bisa drag and drop image icon ya ke dalam uh, aset folder ya. Biasanya kita menggunakan 512 x 512. Anda bisa main pakai transparency PNG untuk membuat icon app Anda. Ya, di sini ya. Jadi default icon ini Uh, anda bisa select, kemudian Anda bisa select icon yang Anda inginkan. Ya, Anda pertama-tama iconnya harus dipasang dulu di dalam uh, apa namanya aset project Anda, lalu Anda bisa select di area ini untuk memilih icon yang Anda inginkan. Oke. Okay. Kemudian, uh, company name, product name, version, silakan diisi sendiri. Company name adalah nama perusahaan, product name adalah nama game Anda, serta versi game Anda ya versi ini hanya pelabelan semata ya hanya sekedar string aja label semata jadi tidak harus wajib formatnya 1.0 boleh saya ngisi eh 1.0A begitu ya boleh 1.0B begitu ya atau 2.0.3 jadi tidak ada aturan membatasi Anda untuk em, memformat versinya oke okay. Selanjutnya uh, sekedar tips ya sebaiknya anda melakukan riset terhadap nama produknya terlebih dahulu ya pastikan produk yang uh, game yang anda buat memiliki nama yang unik sehingga memudahkan pencarian jadi kalau anda bikin game yang menggunakan nama-nama yang terlalu general ya maka uh, game anda akan kalah gitu ya kalah bersaing dengan game-game uh, yang sudah populer yang menggunakan nama yang sama jadi usahakan Cari lah nama yang unik gitu ya, tapi masih relevan terhadap topik atau tema game Anda. Oke, okay. selain default icon, Anda bisa memasang atau mengatur rotation behavior ya, tergantung dari desain game atau preferensi Anda. Oke, okay. pada bagian rotations, Anda bisa lihat di sini. Pertama adalah uh, default rot orientationsnya, Anda bisa set menjadi auto rotation. Biasanya adalah best solution ya. Uh, auto adalah best solution Nah, lebihnya lagi, di bawah itu ada "allowed orientation for auto rotation". Jadi, out, walaupun auto rotation, kita masih bisa mengatur, uh, mencegah rotasinya untuk portrait atau landscape. Ya, bagian-bagian portrait atau landscape yang mana yang ingin kita uh, available, kan? Sebagai contoh, misalkan game saya hanya landscape only, tapi landscape-nya boleh kanan atau boleh kiri ya tergantung device-nya diputar ke arah mana. Yang penting hanya landscape dan bukan portrait. Sehingga nanti settingannya saya set auto rotations, kemudian di bagian ini uh, saya uncheck portrait-nya. Kedua portrait ini saya uncheck dan yang dicentang hanya landscape. Sehingga game game saya tidak bakal tampil secara portrait. Selain itu ada Menu ini yang mungkin jarang Anda pakai, ya, resolution scaling mode. Nah, ini uh, kondisinya adalah disable. Jadi, misalkan Anda bikin game seperti tips dan trik di minggu sebelumnya, bahwa kita bikin game dengan aset yang high quality, ya. Jadi, targetnya adalah high quality aset, uh, karena lebih baik downscaling daripada upscaling. Oke, okay. nah, permasalahannya, kalau kita menggunakan high quality aset, maka... Uh, untuk device-device yang low-end, maka mereka akan tetap merender dengan kualitas high, yang menyebabkan uh, daya tahan baterai semakin menurun, ya. jadi main game, uh, game yang menguras baterai begitu kurang lebih, dan kualitas, uh, walaupun demikian, kualitas teksturnya tetap terjaga. Nah, kalau Anda ingin mendisable resolution scaling mode, ya maka game-game uh, yang terpasang di HP low-end akan menggunakan high quality texture, tapi kalau Anda enablekan, maka yang dilakukan Unity adalah melakukan scale down scale down uh, UI Anda, tekstur Anda agar dapat enteng di dirender oleh HP low-end sehingga, apa namanya preserve butter life pada low-end device, dengan tentunya drawbacknya adalah low quality texture oke, okay. Kemudian, um, berikutnya adalah bagian splash screen. Pada bagian ini, Anda bisa memasang yang namanya splash screen. Layar yang pertama kali muncul ketika gamenya di-launch, ya, secara default, uh, game Unity akan memunculkan logo Unity. Ya, Anda bisa lihat ini tidak bisa dihilangkan karena uh, account Unity saya masih personal. Kalau Anda punya account yang bisnis United bisnis atau yang berbayar begitu ya maka anda bisa meng, membuat custom splash screen anda sendiri jadi nggak menampilkan logo United oke okay? jadi itu aja kelemahan personal ya jadi uh, anda wajib menampilkan logo United dan anda bisa menampilkan lebih dari satu splash screen dengan durasi dua detian oke okay. <tuh> untuk icon tadi saya lupa menjelaskan bahwa icon Icon yang di sini itu adalah icon yang icon klasik ya menggunakan single image. Nah uh, untuk settingan icon Android uh, itu ada yang namanya adaptive icon. Cuman ini agak sedikit merepotkan karena anda harus membuat dua membuat banyak tipe ya banyak tipe dan ukuran icon ada xxhdpi. Anda harus profit untuk xxhdpi dengan resolusi yang berbeda-beda dan anda harus memprofit dua hal background-nya icon-nya apa? Foreground icon-nya apa? Dengan demikian, Anda profit semua lalu diupload upload satu-satu. Nah, ini silahkan kalau Anda ingin pakai yang versi adaptif icon. Oke, okay. pada bagian under settings, beberapa hal yang harus Anda confirm pertama adalah package name itu biasanya menggunakan pattern seperti ini: com.nama perusahaan, nama produk, nama game. Dan yang penting adalah bundle version code. Ya, bundle version code itu selalu mulai dari satu. Jika ini adalah game pertama Anda, versi pertama Anda, jadi mulainya dari satu. Besok-besok, kalau Anda ingin mengupgrade game Anda, maka angka ini diincrement, jadi dua, jadi tiga, jadi empat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sedangkan version yang bintang ini, ini adalah hanya sekedar string aja semata-mata hanya label yang yang tampil di Play Store, yang tampil di tokonya App Store gitu ya. Jadi versinya bebas mau ditulis dengan format yang Anda sukai. Minimum API level silahkan Anda pilih sendiri ya. Uh, target device API-nya level berapa dan target API levelnya biasanya kita pilih otomatis.